ayam ada bebek. Ayam. Ayam, ayam. Aku wow. wow. well, pues udah Look yeah. eh mari Hei, Jawa nih. Ibu Halo. yo kanan nah, ini terbunuh pagi ini trek di wilayah sebenar kaki gunung cermai <SILENCIO> <SILENCIO> tuh sampai terbahak bahak sampai ketawanya terbahak bahak halo yo ini ketinggiannya lu cukup tinggi nih apa baru juga 200 ratus ya Seribu dua MPDL, coy! Tuh, lihat tuh! Lihat tuh! View-nya tuh! Landscape-nya! Terbahasnya nih tuir tuir tracknya menajak wilayah ah. gunung cermai yang lainnya pada di depan ada yang uh, track long ini yang super longnya superlong yang cukup jauh kisaran 15km masuk hutan TNGC, Taman Nasional Jermai ya kami tim penyapu di belakang ini ini se yang terakhir. Anon, anon. Tidak nah, ada yang jawab. Andaikan itu lumayan, lumayan licin, ada hujan. I'm ya ini udah mau keluar dari hutan udah mau ke pos pendakian cebunar Tugas pendakian juga, langkah-langkah tertentu pada masa pendakian.